serta klik notifikasinya bersama tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar bahagia untuk kita semua Yang menolak Alhamdulillah persahabat ya, prosesi acara Les di Bilar ini mengangkat performa ANTV Di posisi keempat Masya Allah Suatu kebanggaan untuk kita semua Bahwasanya Lesti Kejora Selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semua Dan kita siap-siap Untuk Menonton Secara live di Indosiar Tetap dukung Apapun acara Lesti dan Rizky Bilat Berikutnya kita lihat sebelumnya tiah ya, Lesti mengunggah sebuah postingan bersama Rizky Bilar Masya Allah tentunya bersamaan ini membuat kita semakin bahagia melihatnya Tidak ingin berjauhan tentunya mereka selalu bersama tiah ya, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan untuk berikutnya juga tiah ya, ini kabar terbaru dari Lesti Kejora Yang mana mengunggah sebuah postingan Bersama Rizky Pilar nih, ada ayah kejora juga bersahabat ya, masya Allah. Tentunya terlihat Rizky Pilar sedang main ke rumah Dedek Lesti. Wow, tentu ini kejutan banget persahabatnya untuk kita semua. Wow, lirikannya <gifat> membuat kita bangga dan bahagia. Alhamdulillah, mereka selalu bersama dan selalu memberikan kebahagiaan bersahabat yang akan selalu yang terbaik untuk idola kita ini. Mudah-mudahan tentunya untuk... Lesti dan Bilat diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya kebahagiaan Kita masih menunggu cidukan vitamin selanjutnya bersahabatnya Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya Tetap pentingkan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilat Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi menurut ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh